Hai everybody, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi sama gue Marcel di Adibu Channel Hari ini kita ada di Potato Head Bali Karena Rahel berhalangan, jadi dia nggak bisa ikut hari ini ya Nah, ini kita menuju parkiran motornya guys. Motor kita taruh di sini, kemudian kita berjalan masuk ke dalam Kita udah sampai, ini lobbynya ya Tapi ini bukan di lobby beach clubnya Kita masuk melalui hotelnya ini nama hotelnya Beach Club Studio Selain Beach Club, mereka juga punya beberapa hotel di dalam sini Salah satunya yaitu Potato Head Studio Di dalam hotel ini juga ada kolam renang, bar, dan restoran Restorannya itu plan-based ya Jadi kalau kalian mau menu yang plan-based, kalian bisa sini makan dulu di sini baru lanjut ke beat clubnya. di dalam sini itu suasananya kurang rame ya guys, karena kemungkinan hanya untuk tamu-tamu hotelnya saja. kalian juga bisa duduk-duduk sambil pesan makan dan minum di sini. oh ya, untuk minimum spend di sini tuh nggak ada ya, pas video ini dibuat, tapi kemungkinan bisa berubah sewaktu-waktu. jadi lebih baiknya kalian langsung hubungi potato headnya untuk info lebih lanjut. Nah, dari Potato head studio ini, kalian bisa langsung berjalan menuju beach clubnya lewat sini ya guys. Ada satu kolam renang di sana, ada satu minimar juga di sini loh. Ini dia beat clubnya Mereka punya dua bar biasa dan dua puluh bar di sini. Wow, suasananya rame banget ya, coy! Oke, kita lanjut jalan-jalan bentar ya sebelum kita pesan makan. Mereka juga punya kolam renang untuk anak-anak di sini. Ayo, kita menuju ke atas kira-kira ada apa di atas, ya? Pemandangan dari atas sini lumayan bagus, tapi nggak sebagus yang gue bayangkan karena kehalang dengan pepohonan. Mereka juga punya kayak mini resto, tapi khusus untuk pizza tuh lihat proses pembuatan pizzanya Oke sekarang kita turun ke bawah karena gue udah pesan pizza di atas jadi kita mau makannya di bawah aja ya gue ordernya satu pizza dan satu jus mangga by the way jus di sini bukan fresh jus ya tapi jus botolan gitu nah ini dia menunya kalian bisa screenshot ya biar tahu menu dan harga-harga di sini untuk tempat duduk yang di depan ini ada minimum spendnya ya sekitar 1 1,5 juta. Nah kalau yang persis di depan kolam renang ini harganya 1,5 juta sampai 2 jutaan ya. Kalau kalian nggak mau duduk di sini kalian bisa duduk-duduk di bar kayak gua pesan makan dan minum atau kalian mau mandi pun bisa. Nah ini tampak dari depan pantai. Kalian juga bisa duduk-duduk di sini sambil menikmati sunset. By the way, kalau kalian duduk-duduk di sini pesan makanan minum itu nggak ada minimum spend ya. Bagi kalian yang mau masuk dari pantai jangan lupa cuci kaki ya biar bersih. Oke okay guys, waktunya gue pulang, saat keluar kalian bakalan ketemu toko di bawah ini Mereka jual baju-baju, pakaian renang, kacamata, kalung gelang, dan lain-lain Nah ini gue tunjukin nih Harusnya tadi gue masuk tuh lewat sini Keren kan jalannya Jadi ini kayak lorong gitu Terbuat dari bambu Nah lihat kalau malam nih Suasananya bagus banget guys Ditambah lagi lampu-lampu yang keren ini Pokoknya spotnya cocok banget Buat foto-foto di sini juga mantep Thanks for watching ya guys Di like kalau suka, dislike kalau nggak suka Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten kami untuk membantu channel ini terus berkembang. See you on the next video. Bye-bye.